Di sekitar itu, aku dan perempuan, perempuan hebat lainnya harus menghidupi anak-anak perempuan kami tanpa suami Entah sampai kapan, mereka meninggalkan kami, tujuan yang akan menjajah Mungkinkah mereka masih hidup? Entahlah tinggal Ketika itu di pagi yang cerah Ketika aku dan perempuan-perempuan lain beraktivitas, ketika anak-anak perempuan kami terlihat senang bermain. Datanglah berita mengajutkan. Penjajah datang, penjajah datang. Kami hiruk hirup berlarian mencari tempat yang aman.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 yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Hingga suatu hari terdengar di teman Negeri telah merdeka Merdeka, merdeka Merdeka untuk selamanya.